Oke okay guys, kembali lagi ke channel saya, Dante Jamalasik Kita akan membuat konten tergoblok, tergokil, teraneh Pokoknya ter-wow, se negeri, oke? Okay? Kita mau review jalan-jalan di Zolong 1, oke? Okay? Goblok! Di ujung dari sebuah wisata ini Kita akan menelusuri ke atas Kita akan menelusurnya Halo guys, hai guys Kita akan mereview seluruh wisata yang ada di sini, guys rumah peninggalan dari Belanda pada tahun saat penjajahan dulu ya kita akan melihat-lihat ini sangat tua sekali tuh guys iya guys dan situ ada kolam ya guys ini bagus buat foto-foto semua -foto. terlihat ini kolam konon katanya dibuat pada zaman penjajahan pertama pada tahun 1883 saat pertama kali Belanda masuk ke sini, cowok mm. Ternyata kita salah ya guys. Ini namanya makannya. Oh no. Ini sudah 895 dan berapa? Dan ini jantan ya guys. Karena lihat di sini ada kelaminnya. Ini belakangan bawah ini ada jantan. Berjalan di taman utama ya guys. Dan walaupun ada pandemi ini masih sehat. Lame sekali jangan lupa Lame. pakai masker dan hati ya. peraturan iya tuh maksudnya pakai masker lu dan ini kita mulai memasuki tamannya kita dengan tamannya. dihiasi batu-batu yang berwarna-warni cantik sekali karena katanya betul ini kalau diketuk keras ya. dan itu goblok dan itu fakta kalau saya di goblok dan jangan gaya guys kita nggak jadi ke taman karena ngomong-ngomong tamannya tuh bayar 5.000 kita sama sekali nggak bawa uang karena ini channel yang sangat presi murah dan saya tidak berfaedah kita dari bawahnya aja ya guys yang benar kelihatan ya guys 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Bos ini adalah tempat pertama kali film Titanic diterbitkan seperti ini jangan, jangan di jangan guys, itu jangan itu guys sekali jadi ini tamannya tidak bisa masuk guys. karena tadi ada ibu-ibu ya, dan ibu, ternyata ibu. tamannya itu bayar <laughs> 5000 ribu dan kita nggak punya uang sama sekali kita maskernya kita sama. mas maskernya dipakai mas kan lagi ngomong mas nanti katanya nggak kelihatan Eh yeah, ya, goblok. block, go block sekali